Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobatku semuanya dimanapun berada. Semoga senantiasa tetap dalam lindungannya. Ya, di sini saya mau menceritakan sedikit tentang proyek atau bangunan ini ya ini bangunan tak ada satupun orang yang bekerja tampak sepi sekali Malaysia kosong, gak ada orang gak ada orangnya pun sama sekali orang kerja pun gak ada Nah ini sepi semuanya dan di sini cuacanya kayaknya kurang mendukung mau turun hujan, nah, mau turun hujan cuacanya. Ini ini <tuh> bikin tempat sampah ini kecil-kecil tempat sampah apa tempat tempat apa ini? sepi sekali. nah, nah. sepi. ini rencananya mau ngangkatin pintu guys pintunya mau pintunya sudah mau dipasang ini nunggu-nunggu pintunya belum datang nah ini orang yang enggak ada satupun pun sepi Hai nah, ini jalannya mau di nah, udah mau dibangun nah ini yang belum tahu ini namanya daun ketepeng guys daun ketepeng ini fungsinya bisa untuk menyembuhkan sakit gatal-gatal anu juga bisa kadas juga bisa nah ini ini daun ketepeng guys ini nah, daun ketepeng ini kalau ini namanya kelapa kelapa sawit kelapa sawit nah. Sawit, apa sawit guys? Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe guys ya, biar bisa berkembang videonya. Loh, itu ada orang, oh, orang kerja paet. ini, tuh oh, itu temannya tidur. itu bosnya guys itu guys, bosnya itu. Nah, bosnya tidur. cuacanya tidak mendukung mau turun hujan uh. mau turun hujan kayaknya Malaysia sepi Itu namanya burung perkutut per Burung perkutut guys Ini daun Apa ya Daun kari Nah ini daun kare Kalau yang belum tahu Ini daun kari namanya nah, daun kare Daun kari Daun kare guys Daun kare Suara burung kacer itu. Hmm. itu, temennya malah, Temennya malah hai, hai, hai, ngorong hai, hai, hai, hai, hai, Orang kerja paet Nah ini udah mau turun hujan Nah sepi guys sepi nah, ini. ya ini ceritanya ceritanya sepi Malaysia nah tapi kok panas turun hujan mau turun hujan tapi kok panas no no Nah Malaysia itu kayak gini, nggak bisa diterka, guys. Mendung, habis mendung, nggak tahu-tahunya panas kayak gini. Nah sebentar lagi nanti juga udah mataharinya mataharinya juga tenggelam. Nah seperti ini. sepe timun guys timun timun timun Oke okay, cukup sekian ya guys terima kasih jangan lupa like comment dan subscribe dan di share ya guys oke okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.